Hei baru dak, kudu mikir di Maneh kahu tangan ku kolot di barang lahir Ngepi kaya napisan Kupagawe mata hesek matak rungsing Sumawon rugina kolotnu merezeki nahar neut papakean maraneh teh kudu pisan boga pikir rek mulang tarima kakolot kolot males asi Dimana mana cumarita Allohi wabarokatuh. Walakum salam. Lang cara biasa dan sesah bisa ngete, batin ngadongkapin pak pak rt itu kalau kamu karena kamu kegiatan PRT, kamu mau siap, rt Gimana tanggung Di komponen, komponen, komponen, Walungan walaungannya, walaungannya, walaungannya, walaungannya, deh Beli walaungannya, walaungannya, walaungannya, walaungannya, nggak sampai tahu, ayeman hobi atau Oh, oh. <begitu> mah <ancaman> <rik> oh, oh, selingan, <ional> uh. selingan. <encontraarks> Kayak ngisi waktu, ngisi waktu lupa dat. Seserena mau mancing. Mancing. Jantan Abdi Ma. Karena mana masa kerja mancing Mancing. Pada malam Abdi Ma mancing. Mancing lah. Mancing artos. Lu alhamdulillah dulu dapat mancing artos ya karena topi dulu tang lah. Terkait tang etang itu saya nama, iya siapa si nama tuh tahun wajib itu nah, tuh nah, nah, nah, setahunan, mau ya, kamu bisa Kalau Kamu para mancing mania Kamu saya mah, cacing Kamu mancing Betri, kita sepah warna bisa gratis LTE cintanya nila Sane, petri, sepat, <tif> lauk sapu Lauan sama kuyuk Biar <tif> <tif> <tif> <tif> Nah kalau nonton kabar wargara ini Meminaknya di UT, Pemidia Rw12, mah ini MTSN ini untuk senior ini Kapuliti di kantor, sih. Kencarerna, kita mah. tahun. satu tahun sekali, ya. tahun. naik dari tahun gitu tapi nyambung nyambung pantai lawan nyamuk, lawan nyamuk, nyamuk, nyamuk, nyamuk, nyamuk, nyamuk, nyamuk, itu jentena Riyadi mau sok herang mata herang celi gitu ya, kan? aja, cara, lalu nanya Sabrina jawab warga hmm. mau aduh dosanya, dosa, nah, ya. dosa Nah atau <issä> warga ya. dosa, jadinya kita pengurus, ya, pengurus naik, pengurus naik warga mah jatuhkan nana, ada dosa baik ya, pimpinan alhamdulillah terpilih, jadinya Saatnya, Pak? Iya, iya. musibah, Pak seperti? Bakal dari petang jawaban kayaknya. Mau ngisak itu dihabiat. Nah, misaknya apa? Itu Cuma, cuman main. Ngemaken karena iya mah, karena hobi mah, RTE-RT-RT-T mancing mancing, hiburan hiburan, hiburan mancing dan kan para benar ada di Sabarara dengan kokore yang di Nutan cacing kokore kaya ada nah, ya, sana, saya tahu para benar -benar cacing, gue, cacing cacing gue ada ya. anu di usia nah, sepat sarang metri tarang mancing lele tarang, ada Ayin mancing mancing lele, mun ada pilih bapak juga berarti pula-pula di pusilpan Pak Jenton takdienya dari, dari Sancara Rupi di ya, dalam keilpan pembelajaran pembelajarannya. Jenton oh, ada pembelajaran tapi ya. di dalam pusil teh di dalam pusil teh pembelajarannya sabar uji kesabaran uji oh, kesabaran gitu Jenton kena fokus teh kan kukung dulu dari kemarin pilih <nanti>. <laughs> kabetot itu kulau kata teh kencan telat nggak yuk nggak gitu so, so. tapi <tuh> <tuh> Di Monongga, Misi: mortas, tapi <tus> nah, enggak lama. Mortas, <tus> Jadi, ada obat kementerian, kan? kan? Nah, da nah, da nah, be nah, be nah, nah itu itu lama. lahir, gajahan lahir, da lahir, Dalam pantuan, nah, minyak, keluarga, batu, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, Alhamdulillah ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, penyakitnya, kak, kak, iya kali kalau kamu itu tapi apa, lagi, hubungan masyarakat, semua, semua oh, ya, bisa jarang Jalan Tepang Jadi sibuk lama. Jadi Alhamdulillah Dan sejujurnya channel Bumi kegiatan Selain eh seni seni apa? Seni seni apa? Seni seni apa? Seni seni apa? rutinitas seni cekap mininya tuh moyan oke, sih tabu moyan pan moyan kita alami itu, moyan, moyan, pare, aduh lah kumoyan apa ya ta, emang rutinitas anu tos biasakeun dilaku ben atawa be pamit aya damarung jika nanti kata mihan berun Nah, Atau di subscribe plek. komen ke warga rt Kita tunggu rt komen terbuka, terbuka? Dibuka bagi labang sifat tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.